empat, lima, dan juga enam. Kita lanjut saja ke dalam episode ketujuh ini. Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut saja ke dalam episode ketujuhnya. Let's go. Nah, ini dia nih tempatnya. Oh, ini nih tempatnya. Iya, mantul enggak Wih, mantul banget ya kan pemandangannya, bu? Gacor, mantul, mantul. Hahaha, <laughs> gacor nggak tuh? Hahaha. <laughs> ya udah kita harus menuju. Nah, tuh orangnya ada di situ tuh di pinggir danau. Nah, kita langsung saja ke sana. Oh, ke sana, bukan di sini nih. Bukan, kita ke sana. Oh, oke okay, oke okay, oke, okay. kita ke sana. Let's go. Oke, okay, ini orang ini. Orangnya, nih. Oh, ini orangnya. Selamat siang, Pak. Eh, selamat siang. Dapet ini jadi gini, Pak. Kami berdua ini pengen menikah, Pak. Oh pengen menikah iya yep, betul sekali sekarang juga ya sekarang juga Oh oke okay, oke okay, oke okay. udah siap kamu udah siap kamu udah siap oh dong ya kan kita berdua udah siap gitu Oh oke okay, oke okay. kita mulai aja sekarang Oke okay, siapa oke okay, siapa Oke okay. jadi kalian berdua sudah siap dan kita mulai sekarang Oke okay. kamu harus ikutin oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. saya nikahkan Maxim dengan Karolin, sah semuanya Wow, sah, sah, sah, sah, Wih, mantap ini Betul, mantap, mantap, mantap Cih, Anjay Wih, Karolin, kita udah menikah juga, Karolin Wih, iya yeah. mantap Terima kasih, Bapak, atas bantuannya Yoi, eh, tapi Jangan terima kasih doang, dong Harus bayar 5 juta Ah mahal amat 5 juta Wih nggak masalah masalah aku banyak kau duitnya nah enggak masalah dia banyak duitnya aku udah kenal dia ah udah kenal dari mana eh kepo banget sih kamu mana sini lima jutanya nih nih nih lima juta nih oke aku terima ya tapi bentar dulu, kamu kenal di mana? Eh, kepo banget sih kamu. kusukepo usah kepo, kepo deh. Ini cuman aku dan dia yang tahu, oke? Yuk, dong. Aku juga kenal si bapak ini. Ih, kepo deh apa ya? Iya, eh, kepo banget sih. Ya udah, kamu asik-asik saja ngobrol atau apa. Aku mau pergi. Aku diundang ke orang lain. Oh, seperti itu. Masih apa ya? Yuk. Ya. Masih juga. Udah. Lah, kirain aku kamu belum kenal. Aku udah kenal dia, tapi aku gak tahu dia itu ngapain kerjanya. Oh, ternyata kerjanya begitu. Aku baru tahu tapi aku udah kenal itu sama orangnya. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, kita kan udah menikah nih. Lebih baik kita berenang aja. Melepaskan penat-penat gitu. Oh, seperti itu. Yoi. Yaudah. Kita berenang aja di sini. Kamu bisa berenang nggak? Ih, kamu menyepelekan aku. Aku kan maling. Maling itu bisa menyeberang lautan, bisa menyeberang sungai, bisa bersembunyi di dalam air, bisa terbang. Wah, pokoknya bisa segala macam kalau maling itu. Oh, mantap, mantap. Kamu sendiri bisa atau enggak Eh, aku mah jagonya dong. Oh, seperti itu. ya udahlah daripada kebanyakan ngomong, mendingan kita langsung saja ke sana. Oke. Oke nih, kita langsung saja berenang, oke? Oke Ber, ber, ber Wih, rasanya mantul juga ya berenang di danau ini dingin-dingin mantul gitu Iya, dingin-dingin mantul, apalagi habis menikah ya kan? Ber, mantulnya dua kali lipat Hahaha, ah, ah. <laughs> bisa aja kamu Yo bisa dong ya udah kita muter-muter aja yuk nanti kita langsung pulang ke rumah kalau misalkan udah beres oke okay? oke okay, kalau udah dingin banget ya oke okay, kita senang-senang dulu muter-muter let's go oke okay, udah maksimal <susur> dingin banget ini aku uh dingin ah dingin kamu <susur> iya ini udah dingin banget ini ayo kita pulang yuk aku udah gak kuat ini oh gitu Yaudah udah kita langsung saja ke pinggir sana kamu masih kuat gak ya aku masih kuat kan aku kan laki kamu perempuan ya kan dan juga kamu lagi hamil gitu doh mengerikan iya ayo ayo kita ke pinggir yuk dingin dingin ayo ayo ayo pelan pelan pelan pelan asu so, pelan-pelan cepet-cepet aja ini udah dingin banget. Tuh dingin banget. Ayo ayo ayo enggak usah kebanyakan ngomong. Ayo, ayo kita ke pinggir. Ayo Maxim. Uh, uh, kok bisa dingin gini ya? biasanya aku enggak seperti ini. Ya kan kamu lagi hamil, kumaha sih? Uh, uh, ya udah maaf, maaf. akhirnya udah ke pinggir juga udah sekarang kamu kita langsung saja ke gudang yuk ah ke gudang aku dingin banget ini iya di gudang biar anget gitu Oh iya, iya seperti itu ya ya udah yuk kita langsung saja berangkat udah dingin banget ini ya ya, ya ya. ayo ayo ayo ayo ayo mau digendong nggak ah nggak usah lebay banget yang penting udah keluar dari air dinginnya udah lumayan hilang gitu Oh seperti itu Yaudah yuk ke gudang yuk Oke Oke udah nyampe juga di gudang Eh Maxim, kamu mau tahu gak cara ngilangin dingin Ah, apa tuh cara ngilangin ini Nah kayak biasa aja ini aku udah dingin banget <tuh> Menggigil banget ini Iya Kamu mau nolong kan Ya jelas dong mau nolong Ya Ayo, ayo ngapain dulu ya? Seperti biasa dong, buru ya, aku udah dingin banget ini. Hah, seperti biasa ngapain ya? Tiduran dong. Oh, tiduran <laughs> ngomong atau dari tadi kan? Dari tadi aku udah ngomong, gimana sih kamu? Oh ya udah, udah, sok, sok, sok, sok. Oke, okay. oke, okay, ngedot tidur nih. Oke, okay, aku mulai ya sekarang ya. Ya, ya, mulai yuk. Oke, okay. satu, dua, tiga udah siap. Ya, jelas sudah dong. Oke, ember ah udah udah Udah udah udah udah udah 10 jam ini wah lalu jam beneran beneran lalu lalu kerasa gimana perasaannya ya udah enakan gitu udah Uh, udah nggak dingin lagi dan juga udah segar gitu Oh seperti itu Yoi, yoi. Ya udah, sekarang kita tidur aja yuk Aku udah ngantuk banget Kamu juga harus istirahat Kan kamu lagi hamil gitu Oh iya juga ya Tapi aku belum ngantuk gitu Loh jangan dipaksakan Kamu harus tidur secepat mungkin Harus istirahat Nanti perkembangan perut kamu atau anak kamu atau kamu kan sedang hamil. Itu nanti terhambat kalau kamu tidak istirahat. Oh, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oh, ya udah yuk kita langsung saja tidur bareng di sana. Yuk, dong udah boleh kan? Ya yes, sudah dong. Oke, oke. Ayo kita ke sana. Ayo, ayo, ayo, yuk. Oke, sekarang kita tidur dulu ya. Iya, bener nih aku udah pekal-pekal juga ya kan. Yuk, ih, ih. Ya udah sekarang kamu sok aja tidur dulu. Ya, emang kamu mau kemana? Ya, aku nggak kemana-mana. Aku tetap tidur di sini. Oh, seperti itu. Yoi. Yaudah, yaudah. aku tidur ya. Oke, okay, aku juga. <tik> waduh, waduh. Udah jam berapa ini? Wah, udah jam 8. Waduh. Karolin harus olahraga nih sekarang nih woi bangun Woi olahraga kita wei woi biar kamu sehat itu bayinya woi bangun woi woi woi waduh, ada apa sih kamu bangunin aku nih sekarang kita harus olahraga nih Karolin biar bayi kamu sehat Oh seperti itu emang dikasih tahu dokter yang gak dikasih tahu sih tapi aku punya feeling, aku punya pirasat. Kalau misalkan kamu olahraga, baik kamu itu sehat. Wah, yang bener? Bener. Oh, kalau misalkan seperti itu, ayo yuk kita olahraga. Olahraga di mana? Ya, di taman dong. Oh, di taman? ya udah sekarang aja yuk olahraganya yuk. Aku udah semangat banget ini. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ayo, berangkat.